aneh aja biasanya tidur di samping aku kan aku ngelihat ranjang kakek kosong aku udah bayangin gitu kakek yang setiap hari cuma manggil-manggilin aku terus gitu kan karena temen dia sama aku aku menemani dia manggil ayah, ayah ayah kayak gitu kan terus Aku nengok keranjang, tapi nggak ada. Nenek. <fisik> <mim Father> ah. Aku nengok keranjang, tapi nggak ada orangnya. Jadi aku langsung nangis gitu kan, sedih gitu. Aku sampai, aku sampai nggak mau makan. bener bener kayak... Aku coba kuat-kuatin. Aku terus aja yang ngaji, baca sholawat gitu kan. cerita aku uh, ketika kakek masuk di ruang Aisyu ya detik-detik menegangkan, detik-detik yang benar-benar membuat aku ikut sedih banget pokoknya aku sampai nggak mau makan aku tuh udah deket banget gitu sama kakek tuh udah kayak yang jadi ingetnya ke orang tua di rumah. Aku terbengkalai waktu bulan puasa 2017 Udah menjelang Lebaran Jadi sekarang ketemu Lebaran 2021 Kalian bisa rasa ini ya. mau nah, okay. bertahun-tahun merantau enggak terlalu banyak beban dan gak segampang itu kalau orang kenapa nggak pulang aja hmm. ngapain kerja jauh kalau bukan ini udah jalan hmm. allah bukan kita yang mau juga kita emang butuh tapi semuanya juga atas izin Allah kita udah berusaha kerja di Indonesia tapi kita juga pengen ada perubahan gitu kan selama kita kerja di sana belum ada perubahan enggak ada salahnya kita nyoba kerja merantau yang penting tujuan kita itu buat merubah kita jauh lebih baik lagi dan ini atas izin Allah bisa berangkat ke sini, bisa berada di sini melalui proses yang sangat banyak sekali kenangan kalian mungkin mikirnya bisa sekarang ya enak, gitu, kelihatannya seperti apa proses di Indonesia sebelum berangkat ke sini itu benar-benar ya Allah harus kuat mental apalagi yang udah punya anak, punya suami itu harus punya mental yang kuat Ketika kita berjauhan Beda negara gitu kan ya dijauhkan dari uh, Ya maksudnya jarak Jarak dan waktu gitu kan Bener-bener kerasa di bulan awal-awal gitu Terus Walaupun kita pengen Kerja di mana Kalau Allah belum mengizinkan Banyak sekali ujiannya Godaannya Bahkan teman aku dia ya, besok tinggal terbangnya aja udah ada job ya udah dapet job udah visa udah turun dia tinggal terbangnya aja bukan tinggal terbangnya sih dia udah duduk di pesawat dan barang dia itu udah uh, meluncur di yang aku denger ya Enggak barang gitu barang yang dia bawa uh, maksudnya udah udah masuk di bagasi kan terus tiba-tiba aja, dapat telepon, dia kan jaga nenek, kalau gak salah ya, pasiennya itu, di telepon, pasiennya meninggal, kalian bayangin kita saat itu, sudah, sudah membayangkan ya, ini jalan untuk, meraih impian kita gitu kan, pengen merubah, sesuatu yang lebih baik lagi, ketika kita udah, seneng dapat job, visa udah turun melewati berbagai prosesnya uh, bagaimana ya sulitnya di BLKLN itu dari praktek belajar bahasa uh, jauh dari orang tua jauh, jauh dari keluarga punya ikutin nggak setiap hari kita pegang hp dan saat itu udah seneng-seneng kita mau ketemu majikan tinggal selangkah lagi itu menit ya Udah pesawat udah tinggal ah Pokoknya Sedih banget sumpah Sedih banget ceritanya Dapat kabar Yang dijaga itu meninggal Mau gak mau Dia turun lagi Kalau gak salah nggak sempet kan ya Barangnya diambil di bagasi itu atau apa Jadi dia turun Jadi barangnya tuh ya udah Ikutan terbang juga Dengan pesawat tersebut kalau oh, nggak salah ya di, aku nggak tahu kelanjutannya seperti apa barangnya apa, dibalikin lagi atau di sana ada saudara, pokoknya dia nggak jadi terbang. Sumpah, ada, ya, sedih banget itu teman satu PT. Nah, maksud aku seperti itu. Kalau belum rezekinya, kalau Allah belum mengizinkan, kalau gimana pun juga ya kita nggak bisa ikuti alurnya gitu kan skenario Allah itu kita nggak bisa berada di sini dan aku yang terjadi sama aku saat ini itu hanya bisa bersyukur alhamdulillah aku bisa melewati semuanya aku juga bisa mendapatkan apa yang aku inginkan walaupun ya makanya terserah lah orang bilang apa gini gitu apa ninggalin anak begini itu sama aja sih kalau di Indonesia posisinya kita nggak punya usaha yang tetap di rumah gitu kan terus kita kerja kita juga ninggalin anak kan cuma bedanya kita masih bisa ketemu masih bisa menjaganya ya udah susah sih karena kondisinya udah seperti ini jadi kita cuma bisa jalanin nikmatin dan syukurin aja gitu intinya niat dari awal kita seperti apa semoga kita semua para pejuang devisa pejuang keluarga pulang membawa kesuksesan dan selalu dilindungi Allah swt amin semangat oke okay guys itu sedikit cerita detik-detik menegangkan ketika saya aku dibawa ke ruang ICU Uh, udah seminggu yang lalu ya Dan Alhamdulillah sekarang kakek aku udah Pindah kamar, pindah ruangan Berarti kondisinya udah uh, Berangsur Membaik, kita tinggal Tunggu pemulihannya ya Karena masih Masih ada Proses penyembuhan lainnya gitu kan Masih ada proses penyembuhan lainnya Ditambah sekarang di masa pandemi kayak gini bener-bener super ketat di Taiwan juga sudah menghimbau kepada para warganya untuk tidak beraktivitas di luar gitu ya ada banyak sekali sih dari tanggal 15-16 sebenarnya udah dilarang untuk libur ya Sabtu Minggu itu udah dilarang untuk libur dan banyak sanksi atau denda yang kita dapatkan jika melanggar. Tapi tanggal 15, 16 emang belum terlalu ini pisang. Jadi masih banyak, masih banyak orang-orang yang tetap maksain libur gitu kan, tetap maksain aktivitas di luar. pada di Taiwan juga udah mulai kekurangan bahan-bahan stok makanan karena kalau di sini termasuknya yang aku lihat. Warganya itu sangat disiplin. Ketika udah ada keluar himbauan apa gitu, mereka tuh langsung gerak cepat. Yang aku lihat setelah pengumuman tanggal 17 uh, semakin meningkat, meningkat gitu kan tentang wabah virus ini. Mereka langsung nyetok makanan. Aku lihat ya di beberapa beranda TikTok itu banyak supermarket minimarket yang stok makanannya tuh langsung diborong gitu kan sampai enggak ada sama sekali kalau kalau aku sendiri karena masih ada di rumah sakit aku lihatnya masih banyak sih stok apa tuh masih masih bisa aku beli buat stok beberapa hari ke depan jadi guys kakek kakek aku udah keluar ruangan dan sekarang aku bikin video ini ya bikin video ini udah hari ke-6 udah mau seminggu juga ya aku udah mau seminggu juga jagain kakek di sini, aku baru sempet bikin videonya karena ini ruangannya khusus ruangannya tuh khusus jadi nggak ada pasien lain sebelumnya kakek berada di ruangan yang uh, isinya tuh ada tiga pasien ya ada tiga ranjang tiga pasien jadi di sana kita bareng-bareng satu kamar mandi gitu kan gantian agak ini juga sih ya di luar kita juga was-was apalagi di dalam rumah sakit yang kebanyakannya ya isinya orang sakit gitu jadi benar-benar harus steril benar-benar kita harus jaga kesehatan makanya aku selalu ini ya gak pernah aku lepas yang namanya masker terus pakai sarung tangan juga ya ada ada saat-saatnya kita pakai sarung tangan. Terus satu lagi eh bentar. Sarung tangan terus selalu bawa hand sanitizer kayak gini ya guys rumah sakit sih banyak ya tapi kita buat jaga-jaga kita beli ukuran kecil jadi bisa kita sakuin bawa kemana-mana tuh insya Allah gitu kan aman jadi pokoknya jangan sampai lupa ya selalu pakai masker hand sanitizer jaga jarak dan kalau kita posisinya sedang menangani pasien harus pakai sarung tangan juga oke okay. nah teman-teman jadi, aku mau cerita ya? Sebelumnya kan aku berada di ruangan yang isinya tiga pasien. Di situ ada udah empat hari, udah empat hari aku nginep ya, empat hari empat malam aku nginep di sana. Dan kondisi kakek juga alhamdulillah setiap hari ada perubahan semakin bagus. Yang tadinya sempat dipasang selang di sini dadanya. Udah dilepas ya, dua hari aku nginep itu udah dilepas sama dokter. Terus kondisi sesak napasnya yang tadinya pakai itu kan selang oksigen ini, udah ganti yang selang kecil yang dimasukin ke lubang hidungnya. Terus, eh uh, kencing manis, kencing manis, waktu aku baru hari pertama kakek keluar dari ruang ICU kencing manisnya itu masih 300 lebih sekarang udah 140an kondisinya juga udah alhamdulillah mudah-mudahan segera pulang karena mau gimana pun juga ya di rumah itu tempat ternyaman guys aku pakai dua yo <guruh> masker ya. karena gimana pun juga di rumah itu adalah tempat ternyaman kita tempat yang paling aman walaupun gak disuruh keluar juga nggak masalah kan di rumah mau tidur mau ngapain itu aman gitu jauh dari uh, interaksi dengan orang lain kontak langsung dengan orang lain ya beda dengan rumah sakit kita kita nggak tahu kan orang yang kita temui itu terpapar virus atau tidak gitu jadi benar-benar harus jaga jarak nggak uh, apa, apa dibilang sombong atau apa kita nggak ngomong Kan kalau dulu ya, kalau dulu ketemu sama orang Indonesia, kalau mbak ngobrol gitu biasa aja mau mau baru kenal atau gimana gitu, dapat dapet nggak gak pakai masker, separang, ya paling dari agak jauh juga paling nyata aja gitu, mbak gitu. Bukannya gimana-gimana ya, kita di sini kerja, jaga pasien, jaga orang sakit, jadi kita juga harus bisa jaga diri ya, jadi kita juga harus bisa jaga diri, jangan sampai kita menjaga orang sakit terus kitanya juga ikutan sakit tuh benar-benar kita harus prioritaskan ya kesehatan kita oke okay. nah teman-teman ini aku buat sarangga. <tipasikan>